Halo kawan jumpa lagi bersama saya di video kali ini saya akan tunjukkan cara mencari channel atau siaran TV digital terestrial ya bagi kawan yang sudah memiliki TV digital atau TV yang tunernya sudah support penerimaan sinyal TV digital tinggal memasang antena dan melakukan pencarian Nah, seperti apa TV yang sudah support penerimaan sinyal TV digital dan bagaimana cara mengetahui apakah TV kita itu bisa menerima sinyal TV digital atau belum? Kawan bisa langsung mengeceknya di TV kalian masing-masing, ya. Masuk ke menu di TV, kemudian pilih menu program atau pencarian, kemudian pilih pencarian manual. Bila di menu ini hanya terdapat pencarian TV dan tidak ada pilihan lagi, berarti TV kawan belum support penerimaan sinyal digital ya. Jika TV kawan sudah digital, pada menu pencarian tersedia pilihan yaitu TV dan DTV seperti ini. Yang pastinya untuk TV tabung belum support ya kawan, jadi untuk TV tabung diperlukan perangkat tambahan. Nah, untuk TV LED atau TV LED juga belum tentu tunernya sudah digital, ya. Jadi, harus dicek dulu seperti tadi, ya, kawan. Oke, kawan, di sini ada TV LG yang sudah support penerimaan sinyal TV digital, ya. Untuk melakukan pencarian masuk ke menu. Kemudian pilih program. Scroll ke samping. Di sini ada pencarian program otomatis, pencarian program manual, manajer program dan tes sinyal. Pilih pencarian program manual ya kawan. Saya sarankan menggunakan pencarian program manual ya. Kenapa menggunakan pencarian manual? Agar kita bisa mengetahui kekuatan sinyal yang didapat ya kawan. Kalau kita menggunakan pencarian program otomatis, kita tidak tahu apakah posisi antena kita sudah mendapatkan sinyal atau belum. Seperti itu ya kawan. Pilih pencarian program manual, tekan Oke. OK. Gunakan tombol arah kiri atau kanan di remote untuk memilih, ya kawan. Di sini ada pilihan TV dan DTV. TV berarti pencarian saluran TV analog, ya, dan DTV berarti pencarian saluran TV digital. Pilih DTV, kemudian scroll ke bawah untuk mengisi channel UHF-nya atau frekuensinya. Nah, pilih salah satu, ya. Menggunakan channel UHF atau menggunakan frekuensinya, terserah sama saja. Seperti di video saya sebelumnya, di daerah saya terdapat 3 MUX TV Digital ya. Yakni MUX TV Digital TVRI, MUX TV Digital RCTI, dan MUX TV Digital Metro TV. Kita bisa menggunakan tombol arah di remote untuk memilih channel. Atau langsung menggunakan hmm, tombol angka di remote untuk mengisinya ya kawan. Channel 29 UHF TVRI berisi empat konten. Ini belum ada sinyal saya perbaiki posisi antenanya dulu ya. Ini antenanya kawan, posisi saya dekat dengan pemancar, jadi saya hanya menggunakan antena dalam ya kawan. Nah bisa dilihat ya, sinyalnya sudah ada, jika kita menggunakan pencarian otomatis, kita tidak bisa melihat kekuatan sinyal seperti ini kawan. ini ya kita tinggal mengatur posisi antena sampai mendapatkan sinyal yang maksimal Jika sudah mendapat sinyal maksimal kemudian scroll lagi ke bawah di pilihan tambah lalu tekan OK untuk mulai pencarian Oke 4 program ditemukan Kemudian Moogs RCTI di channel 35 UHF Ini berisi 4 konten juga Sinyalnya penuh ya Oke, 4 program ditemukan. Kemudian Mux Metro TV di channel 41 UHF. Ini berisi satu konten saja. Terlihat sinyalnya penuh juga. Oke, satu program ditemukan. Oke ini Metro TV iNews GTV ah, hey. MNC TV RCTI TVRI Sport TVRI NTT, TVRI World, dan ini TVRI Nasional. Ini ada TV Samsung yang sudah terisi channel digital, ya kawan, untuk melakukan pencarian kurang lebih sama juga ya ke menu terus saluran. juga ada program otomatis dan program manual juga ada pilihan saluran digital dan saluran analog untuk melakukan pencarian juga sama seperti tadi isi saja channel UHF nya atau frekuensinya sesuai channel TV digital di daerah kawan masing-masing ya untuk melihat kekuatan sinyal di paling bawah menu dukungan diagnosis mandiri terus informasi sinyal seperti ini ya Oke, kawan. Saya tidak memiliki banyak sampel merek TV yang bisa saya tunjukkan, tapi secara garis besarnya kurang lebih seperti itu ya. Bagi kawan-kawan yang TV-nya belum support penerimaan sinyal TV digital, memerlukan perangkat tambahan Seto Box ya. Nah, di video berikutnya, saya akan tunjukkan lagi cara mencari siaran TV digital menggunakan Seto Box. Ikuti terus channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.